You left me here hours ago. Obsessively check my phone. Do you even know? Pick apart your every word. Push it down like I'm unconcerned. I've been damaged. And Ah, ya. Saya ngambilnya oke okay aja, katanya. Oke, okay, ya? boleh-boleh, oke okay okay. aja deh. Ini stoknya ada apa nih? Ini Kijang Innova, Kijang Innova tahun 2014 tahun 2014 ah. Transmisinya manual, manual. STNK, Om. alamat, alamat Jakarta timur, STNK panjang sampai tahun 2023 sampai tahun 2023 ah. Ini masih Original semua Orsinil. ya, original kilometer berapa ini, Om? Kilometer sembilan puluh lima ribu, sembilan Harga cashnya, harga cashnya seratus tujuh puluh. Nego, seratus tujuh puluh. Nego, negonya banyak Nego, dikit nih yang pasti kalau Nego, sampai jadi tapi ya nigo. Nego, sampai jadi tapi ya iya Nego, sampai Nego, sampai jadi nigo. Nego, Nego, boleh, <laughs> ya, boleh. Semua ininya di bodi masih oke okay banget ya Masih oke okay. Masih oke, okay, ban apa semua Masih oke, okay. non insiden, okay. be uh, non bekas banjir nah, Gak dijamin pokoknya gak bekas nabrak, gak bekas banjir Iya, saya jamin Paket kreditnya Bang Oki Paket kreditnya DV25 Angsurannya 41 Kurang lebihnya 41 iya. Selama 47 tahun. bulan 4, 4 tahun Iya, 4 tahun ya enggak salah tuh Om enggak enggak salah berarti murah banget dong di sini ya iya dong iya dong pokoknya jangan lupa pemirsa teman-teman di sini rekomen banget yang subscribe bisa dapat diskon lebih ya Bang ya nah, lebih besar-besaran yang penting besar cocok unit besaran, sama ya, harga nah, tapi boleh uh, kita tes drive atau bawa mobil kesayangan boleh. Boleh? boleh boleh boleh boleh cek di uh, dealer resmi pun boleh boleh berarti subscribe top. iya next lagi deh yuk mana sini yang ini ini ada stok ini Avanza Avanza dua ribu dua transmisinya manual manual tipenya tipenya G tipe G alamat Jakarta juga sama Jakarta juga oh. pajaknya panjang ya panjang sampai Pajak. 2023 pajaknya panjang 2023 ribu ini dalamnya udah upgrade ya? Gitu. Masih oh juga? Masih orsinil juga? Masih orsinil semua. Tapi bagus banget ya? Iya. Uh, body masih mulus, masih oke, okay, semuanya. tapi siap pakai ya? Siap pakai. Siap pakai mobil di sini. Tinggal ngisi bensin aja. Tinggal ngisi bensin aja. Tapi ada garansi mesin nggak? Misalnya, kayak sebulan nih kita ada komplainan atau apa? Iya, bisa. Garansi bisa, ya. mesin. Garansi. Ah. punya mekanik sendiri nggak? Ada, ada. Sini ada, mau kemana pun ada bebas. Bebas ya. Ini paket kreditnya boleh yang syariah atau konvensional bisa. Ini paket kreditnya paling minim DP 20 angsuran per bulan tiga juta DP-nya berapa? 20 20, angsuran di tiga juta enam Selama 600. 4 tahun. Selama 4 tahun. Nah teman-teman yang lagi nyari nih, buruan check out nomor teleponnya si Bang Oke berapa sih E uh, 0812 hmm. 1289 3009 3009 nanti kita cantumin juga ya Boleh I been waking up alone you love me here hours ago I check my phone do you even know next lagi Bang ini ini terios ya ya Terios Terios tahun serius tahun 2014 tipe tag Aventure yang paling lengkap yang paling lengkap ya fitur yang paling tertinggi Metik atau manual ini Pertama. transmisinya manual manual uh -uh. STNK, alamat? STNK tahun depan sampai tahun 2023 alamatnya Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten, mobilnya masih oke banget ya. Bang oke ya. banget, ini masih full sini paket kreditnya DP 25 hmm. angsuran per bulannya tiga Ini paket kreditnya DP 25 angsuran tiga juta selama 4 tahun. Tiga juta sembilan ratus, selama empat tahun. OTR, cashnya. OTR case nya ini seratus tiga delapan. Seratus tiga delapan, masih bisa naik dong nggak bang? Masih dong. Masih dong, jangan lupa juga banyak diskonan di sini. Benefits uh, beli di sini apa tuh, uh, bang? Maksudnya apa nih bonus atau uh, bonusnya apa? Bonusnya gitu? ada apa aja misalnya? Sesuka konsumen aja lah. Yang penting, jadi kalau ngambil di sini enak makan, enak tidur ya Bang iya. ya? Iya, <laughs> request konsumen aja, <laughs> eh, iya. maunya apa. Maunya apa, tergantung kantong-kantong juga iya, ya? Bang. yang penting konsumen biar puas konsumen, konsumen, enak tidur. Nah, enak tidur, enak makan ya. Betul. Nego ke sini sampai jadi ya Bang ya? Iya dong, pastinya. Iya, iya dong, pastinya. Yuk, Ayo. satu lagi. Ini dulu ya? Iya. Ini... Ini apansa ya? tipe Apanca. E transmisi Apaan, Pak? Oh, ini Pak? Uh, tahun Pak? Apaan, Pak? Apaan, tahun Apaan, Pak? Apaan, Pak? Apaan, pajaknya Apaan, Pak? Apaan, Pak? Apaan, Pak? Apaan, Pak? Apaan, Pak? Tanggrang eh Tanggrang. sorry, sorry oh. ke Jakarta Jakarta Barat Oh Jakarta Barat tapi perorangan ya perorangan. perorangan harga case-nya berapa nih? harga case-nya 115 115 Maaf. tapi harga di sini belum ini banget ya masih fleksibel ya selain kantong-kantong teman-teman semua ya iya Bangga. betul <laughs> Ini paket kreditnya ada Bang? Paket kreditnya DP-nya paling minim 15 DP-nya 15, uh, angsuran di? tiga ratus selama 4 tahun Empat ya? tahun Kalau mau ada yang lima tahun juga bisa? Bisa, kan? bisa dibantu juga Ada bisa. Uh, bisa juga ya Bang ya? Uh, yang penting konsumennya request-nya maunya apa kita uh -huh. ikutin Dan data pun kita bantu sampai ACC Oh, dibantu sampai ACC pemirsa hmm, Luar daerah uh -huh. Uh, masih bisa kita bantu alamat-alamat oh, ya? alamat itu masih kita bantu. Masih bisa dibantu. Uh -uh. Bang Oki ini hebat weh. bantuin <laughs> Oki sampai jadi pemirsa. <laughs> Ayo sekarang lagi ke nih, bang. unit mobil Kalia. Ini ada mobil Kalia tahun 2017 Tahun 2017, ribu Transmisinya apa, bang? Manual. Manual. Pajaknya uh -uh. bulan satu? Ya, Sampai 2, terima panjang ya Bang ya? Udah panjang 2023 Oh udah panjang 2023 Alamatnya Jakarta Barat Jakarta Barat perorangan, uh, perorangan juga ya? Perorangan uh, Kilometer berapa nih Bang? Kilometer ini 75 75 75 ribu Ini tipe yang? Tipe G Tipe G? Iya Semua masih original ya Bang masih, ya? Masih, masih original semua Kaki-kaki apa masih ada kendalaan? enak semua Gak ada kendala, semua. Kan? Nah, nah, kendala Oke siap pakai ya Bang ya? Siap pakai Harga OTR-nya, Bang? Harga OTR-nya 115. 115. Nah, uh, kalau pakai kreditnya? Pakai kreditnya DP 15, mm -hmm. angsuran per bulan 3.200 selama, selama 4 tahun. Nah, data pun sama kita bantu sampai bang. ACC. Wow. Nah, ini warna putih. Warna putih, dominan ya. semua keseluruhan masih oke okay banget ya, Bang ya? masih banget. Dia pakai aja pake ini, ban-ban juga, juga tebal. Uh -uh. Ini lagi nih. Yang ini. Ada Innova ya? Kijang Innova. Innova tahun? 2013. 2013. Transmisinya manual. Manual. Ini alamat STNK-nya mana bang? Uh, Jakarta Barat juga sama. Ini Jakarta Barat. Heeh. Uh -huh. panjang panjangnya ya? Panjang juga, sampai 2023. Kilometer berapa nih Bang? 90. 90? Uh, 90 ribu sembilan 90.000. 90.000 kurang lebih lah ya, Bang ya. Iya. Ini warna apa sih, Bang? Silver. Silver ya? Iya, warna silver. Dalam masih original Masih orisinil ada... Masih original. Harga case-nya, Bang? Harga case-nya 175. 175. lima uh -huh. nego ya. Masih bisa nego masih sampai bisa jadi. Sampai jadi negonya. Ngopi-ngopi datang sampai jadi pokoknya iya. ya <laughs> Paket kreditnya, paket kreditnya ini DP 30, angsurannya empat uh, uh, juta empat per bulan Empat juta empat DP tiga puluh. juta. Kalau DP terendahnya bisa masih bisa? Masih, kan? bisa. masih. Uh, Nego aja di showroom Oki Mobil Indo. Uh, nego aja, datang aja langsung ke showroom mobil Oki okay. Mobil <laughs> banyak benefitnya nih tokonya enak makan enak tidur ya bang ya iya tinggal ngisi bensin aja kok ini. tinggal ngisi bensin doang garansi mesin satu bulan ya bang satu bulan satu bulan oh, mau tiga bulan pun nggak apa-apa itu tinggal tergantung konsumennya aja tuh dikasih pemirsa teman-teman tiga bulan juga masih direspon ya bang ya iya, masih, masih direspon teman-teman jadi nggak usah khawatir berarti di sini mobilnya dijamin Gak bekas nabrak gak bekas banjir insiden ya, apa pun saya jamin saya dijamin Pokoknya. masih ada lagi bang ada, ada di dalam satu lagi. lagi ini Toyota Kalia tahun dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas transmisinya bang manual manual ini yang masih di ini ya bang ya bang. itu nanti tinggal diganti itu. oh tinggal di diganti kayaknya uh -uh. lagi diperbarui kayaknya yeah. sih. <laughs> ini mobil alamat Tangerang Kabupaten alamat tanggerang kabupaten uh, uh, pajak sampai bulan 2023 pajaknya panjang juga panjang ya, juga ya? sama atas nama perorangan ya? per kilometernya kilometernya 83.000 ribu. 83.000 ribu kurang uh, uh. lebih ya Bang ya Iya kurang lebih begitu ini hmm. kalau otr-nya 115 otr-nya 115 uh -uh. dp-nya 15 juta hmm. angsurannya bulan 3 juta 200 selama 4 juta tahun. 3 juta dolar uh, 4 tahun ya bang ya, ya Data pun kita bantu sampai ACC Tuh data dibantu sampai ACC ya bang ya Iya se semua daerah lah pokoknya Tuh semua daerah masih terima ya bang ya Masih terima oh, Kalau untuk kirim-kirim luar daerah berarti abang siap ya Siap Siap tuh, Siap. Bisa. 24 jam itu 24 jam juga hp nya ya, Kalau nggak tidur mah masih <laughs> diangkat ya bang ya Iya <laughs> Oke Bang, ini Oke. mobil yang ada stok terakhir di sini atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Di? di Sintanala, Oki Mobil Indo juga. Oh, Oki Mobil Indo juga. Berarti ini ada dua cabang ya Bang Iya, ya? betul. Ini ada Oki Mobil Indo satu apa dua atau ini, sama semua? Ini satu, yang kedua di Sintanala. Oh, ada pemirsa, ada Oki Mobil Indo juga, yang kedua di Sintanala alamatnya ya? di sana juga stoknya banyak juga ya bang ada ya? juga nanti kapan kita sana ya bang boleh ya? <laughs> untuk pemirsa atau teman-teman yang rekomend banget nih cari mobil di Optimo Belindo dijamin barangnya nggak bekas nabrak nggak bekas banjir dan surat-surat BPKB -surat oh, asli dijamin asli. aman ya bang ya iya pokoknya mesin juga garansi Mau bawa montir kesayangan silakan, mau boy, ya bang ya? Bisa tuker tambah juga. Tukar tambah juga bisa. bisa. Mau DP pakai motor gitu bisa bang. Bisa. bisa. bisa. <laughs> semua Apa sama bisa. Uh, berarti fleksibel ya bang flexible. ya? Fleksibel. Uh, mengikuti kantong-kantong teman-teman semua ya bang iya. ya. <laughs> Oke okay, gitu aja bang, okay. makasih banyak bu uh, oh. stok-stok mobil abang di Oki Mobilindo, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari-cari unit silakan hubungi ada di kolom deskripsi ya Bang ya nanti kita tampilin juga semuanya untuk teman temen juga yang mobilnya mau di review oleh kita derosa auto silakan di kolom komentar boleh atau langsung wa ke saya juga boleh ada di deskripsi ya nomor teleponnya jangan lupa terima kasih banyak Oke, terima kasih